Tubuh lindung menegang saat cahaya emas keunguan dibebankan ke tubuhnya. Setelah itu, wajahnya segera berubah menjadi ungu. Ketika sinar emas keunguan yang tak terhitung melonjak dari dalam matanya. Sial, kutukan marah keluar dari celah antara gigi lindung dengan beberapa kesulitan. Sementara tubuhnya bergetar dengan lembut. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah terbalik oleh cahaya emas keunguan yang telah menerobos masuk. Cahaya emas keunguan ini seperti naga kuno dari zaman kuno, itu mengamuk di dalam tubuh Lindong dengan cara yang sangat biadab. Meskipun betapa kuatnya tubuh fisiknya saat ini, gelombang rasa sakit yang intens masih bisa dirasakan. Ku, Lindong menghirup dalam-dalam dua kali, saat ia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit yang intens di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat duduk, dan benaknya tenggelam jauh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuan Power dengan panik membentangkan untuk mengelilingi cahaya emas keunguan yang telah dibebankan di tubuhnya. Bang bang bang. Namun, tindakannya tidak banyak berpengaruh. Cara sombong cahaya keunguan emas telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Penyumbatan apapun dihancurkan secara terpisah olehnya karena terus mengamuk tanpa henti dalam saluran Lindong. Bajingan, Lindong mengutuk dengan marah dengan pikiran Simbol leluhur yang memangsa berubah menjadi cahaya hitam mengerikan saat menyapu. Pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno melayang di atas dantiannya. Ketika dua objek ilahi besar ini mengambil tindakan, cahaya emas keunguan itu tampaknya juga merasakan bahwa benda itu dalam bahaya. Kecenderungan destruktif sebelumnya sedikit terkendali. Namun, jelas bahwa itu tidak mau hanya meninggalkan hal-hal dalam keadaan ini. Cahaya menyala. Dan terus melakukan perjalanan secara acak dalam anggota badan dan tulang Lindong. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pikiran Lindong mengikuti di belakang cahaya emas keunguan ini, dengan tawa sedingin es. Simbol leluhur melahap berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di depan cahaya emas keunguan. Setelah itu, formasi alam semesta kuno menyapu dari belakang. Itu berubah menjadi tirai cahaya yang dengan cepat menutupi cahaya emas keunguan. Bang-bang, cahaya emas keunguan menabrak tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi alam semesta kuno dengan kejam. Namun, itu tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dipantulkan kembali. Aku tertarik untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya, untuk benar-benar berani melakukan sesukamu di tubuhku. Wajah lindung agak ganas. Jika bukan karena simbol leluhur yang memuaskan dan formasi alam semesta kuno yang menjaga tubuhnya kemungkinan ia akan disiksa oleh cahaya emas keunguan ini menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dalam proses pikiran lindung terkunci pada cahaya emas keunguan setelah mengamati dengan seksama dia akhirnya menemukan bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari kulit keunguan emas pikiran lindung sedikit terpana ketika dia menatap kulit emas keunguan ini dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu Benda yang lolos dari celah di selaput cahaya, sebenarnya adalah sepotong kulit. Apalagi kulit ini sudah benar-benar mengalir ke tubuhnya. Situasi ini menyebabkan Lindung tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kulit emas keunguan ini mungkin hanya seukuran kuku, tetapi mengandung fluktuasi yang sangat kuno. Fluktuasi ini tidak asing, itu juga desolation key. Namun, Desolation Qi yang terkandung dalam kulit emas keunguan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kualitas dibandingkan dengan Desolation Qi di lantai 7. Aku akan mencoba memperbaikinya. Pikiran ini terlintas dalam benak Lindong. Kulit emas keunguan mengandung Qi Desolation yang sangat murni, jika mungkin baginya untuk menyerapnya. Kemungkinan besar itu akan sangat bermanfaat keahlian naga hijau terwujudnya. Pada titik ini. Lindung tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan simbol ancestral leluhur melahap. Benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya melilit kulit emas keunguan. Kulit emas keunguan ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada efek apapun di awal bahkan dalam menghadapi melahap dan penyempurnaan oleh simbol ancestral leluhur. Namun, Lindung tidak merasa cemas. Terlepas dari dari mana asalnya benda ini, saat ini ia berada di bawah kendalinya dengan kuat dan tidak akan dapat membuat masalah. Kulit emas keunguan itu akhirnya gemetar setelah devouring power dari devouring ancestral simbol secara bertahap diperkuat. Potongan tipis cahaya emas keunguan terkelupas, sebelum berubah menjadi untayan energi emas keunguan yang tersebar terpisah. Lindong mendesak keluar yuan powernya dan dengan hati-hati membungkus energi emas keunguan kecil. Saat kekuatan Yuan-nya bersentuhan dengan emas keunguan Qi, raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba bergemuruh dalam tubuh Lindong. Bang, kekuatan Yuan yang telah melilit energi emas keunguan meledak hampir seketika, untaian energi emas keunguan naik, dan akhirnya menyelimuti celah antara meridian Lindong. Retak, setelah energi emas keunguan menyelimuti tubuh Lindong. Lindong sedikit terkejut menemukan bahwa tulang, otot, meridian, del di dalam tubuhnya benar-benar mulai menggeliat pada saat ini, ketika garis emas keunguan menyebar di dalam tubuhnya. Mereka muncul seperti banyak cacing raksasa yang telah menginvasi tulang-tulangnya. Pemandangan yang agak menyeramkan, apakah desolation yang menakutkan. Lindong dengan keras menghirup udara dingin, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Desolation key yang terkandung dalam benang-benang energi emas keunguan telah mencapai tingkat murni yang menakutkan. Hal ini terlalu menyehatkan, itu bahkan telah mencapai titik di mana Lindong agak tidak tahan meskipun kekuatan tubuh fisiknya. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan banyak lampu emas keunguan bergoyang di bawah kulitnya. Sementara tubuhnya benar-benar mulai perlahan membengkak pada saat ini. Lindung tidak hanya tidak senang dengan kekuatan yang sangat besar ini. Tetapi ekspresinya juga akhirnya berubah. Desolation ki di dalam kulit emas keunguan terlalu menakutkan. Jika diizinkan untuk bergabung ke tubuh fisiknya, kemungkinan tubuh Lindung akan meledak menjadi kabut berdarah. Itu tidak harus menyatu ke tubuh aku. Lindung mengepalkan giginya. Sebuah pemikiran dengan cepat melintas di benaknya, saat dia mengaktifkan Green Heaven Materialist Dragon Skill. Setelah itu, ia menggunakan ki keunguan emas untuk membentuk tato lampu naga hijau. Cici, lampu hijau melonjak di tubuh Lindong. Hanya kemudian energi emas keunguan bersemangat berhenti. Setelah itu, mulai berlama-lama di luar tubuh Lindong, berubah menjadi banyak tato naga hijau saat menyusut. 12, 15, 1823 Tato naga hijau muncul satu demi satu. Pada saat bit terakhir hilang, sudah ada 23 tato lampu naga hijau di tubuhnya. Jumlah ini sebenarnya membengkak lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulut lindung berkedut setelah melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa desolation ki dalam ukuran jempol kemasan kulit emas benar-benar akan dapat membiarkannya membentuk 13 tato cahaya naga hijau. Ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang dia dapatkan selama satu bulan terakhir pelatihan pahit. Namun, ada perbedaan antara 13 tato lampu naga hijau yang telah dibuat, dan 10 tato lampu naga hijau yang dibuat lindung melalui pelatihan pahit. Jika 10 tato lampu naga hijau yang telah diciptakan lindung melalui pelatihan sudah habis, dia akan dapat membuat lebih dari itu. Namun, jika dia menggunakan 13 kelebihan tato lampu naga hijau ini, mereka tidak akan pernah kembali kecuali dia mendapatkan kulit emas keunguan lain baginya untuk disaring dan diserap. Ini adalah perbedaan antara produk konsumsi dan berkelanjutan. Alasan utama perbedaan seperti itu dibuat adalah karena ini adalah batas yang dicapai tubuh fisik lindung saat ini. 10 tato lampu naga hijau sudah maksimal. Jika dia ingin meningkatkan batas atas ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Namun demikian, Lindong terkejut. 13 kelebihan tato lampu hijau naga ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia percaya bahwa jika dia melepaskan semua 23 tato lampu naga hijau pada saat yang sama, kekuatannya akan cukup untuk membunuh para ahli tahap mendalam kehidupan. Bahkan para ahli tahap mendalam hidup sempurna tidak akan berani untuk berhadapan langsung. Sepertinya aku mendapatkan kartu truf lagi. Bibir Lindung membuka senyum. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pakaian dari tas Kian Kun dan mengenakannya. Saat dia mengepalkan dan melepaskan kepalan tangannya, matanya melihat ke arah membran cahaya yang mengarah ke lantai delapan dengan cara yang aneh. Hanya apa persembunyian lantai delapan? Apa itu kulit emas keunguan? Untuk benar-benar mengandung desolation ki yang menakutkan seperti itu. Mata Lindong terbakar ketika dia melihat membran cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah kulit kekacauan Master Kekacauan. Suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong saat kata-katanya memudar. Swoosh! Tubuh Lindong menegang segera. Dan dia dengan cepat berbalik. Matanya sedikit menonjol. Ketika dia melihat sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 890, Roh Batu Leluhur. Sosok cahaya perlahan-lahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Penampilannya buram, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas fitur-fiturnya. Namun, jejak samar kehidupan Ki yang dipancarkan memungkinkan orang untuk memahami bahwa sosok cahaya ini tampaknya memiliki kehidupan. Kamu, Lindong sangat tercengang saat menyaksikan adegan ini. Segera. Kelopak matanya berkedut ketika dia berkata, Batu jimat batu, itu harus menjadi roh batu leluhur. Sosok cahaya melayang di atas jimat batu, saat suara serak dan tenang perlahan dipancarkan. Keheranan di wajah Lindung secara bertahap mulai surut beberapa saat kemudian. Dia dengan penasaran mengamati sosok cahaya dan berkata, Kamu telah dipulihkan. Hanya rohku yang terbangun, adapun kekuatanku, tidak banyak yang pulih. Roh batu Leluhur menggelengkan kepalanya. Lindong bisa mendengar beberapa penyesalan dalam kata-katanya. Ada sejumlah besar desolation ki di dalam Chaos Tower ini. Kamu dapat menggunakan semua itu untuk memulihkan. Saran Lindong, itu tidak berguna. Jika aku ingin memulihkan kekuatan, aku akan perlu menyerap desolation ki tingkat 8. Spiritual Ancestor Stone Spirit menjelaskan dengan acuh tak acuh. Lantai 8, kamu harus bisa masuk. Kan, Lindong melihat ke arah jalan yang mengarah ke lantai delapan. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, seharusnya tidak sulit bagi batu leluhur ini untuk masuk, mengingat kekuatannya yang tak terduga. Aku bisa masuk, namun, Desolation Key di tempat itu menyembuhkan Chaos Master. Jika aku menyerapnya, itu akan berakhir untuk orang itu, kata batu-batu leluhur, Chaos Master. Lindong kaget, roh batu leluhur melirik Lindong. Tiba-tiba, dia melayang ke titik di bawah membran cahaya, dengan gelombang lengan bajunya. Membran cahaya secara bertahap menjadi transparan, sementara Lindong juga ingin tahu mengalihkan pandangannya. Itu adalah lautan cahaya keunguan, The Desolation Key yang terkandung dalam cahaya emas keunguan, persis sama dengan hal yang diserap Lindong sebelumnya. Ini menyebabkan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi agak mati rasa. Hanya beberapa helai desolation ki emas keunguan yang hampir membuatnya meledak. Namun, lantai delapan berisi jumlah yang sangat mengerikan. Siapapun yang masuk kemungkinan akan meledak menjadi kabut berdarah dalam beberapa saat. Mata lindung menyapu laut emas keunguan. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba membeku. Ketika hawa dingin naik dari bawah kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis pandangnya terfokus di tengah lautan emas keunguan. Raksasa 10.000 kaki besar diam-diam berbaring di tanah. Kulit raksasa ini berwarna emas keunguan, Dan ada beberapa pola spiral misterius di kulitnya. Meskipun ia tampaknya tertidur pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi. Lindong tidak ragu bahwa ruang itu sendiri akan runtuh jika raksasa ini bangun. Raksasa ini benar-benar merupakan contoh kekuatan. Teguk, lindung tidak bisa menahan menelan air liur. Adegan di depannya kemungkinan adalah adegan paling mengejutkan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun. Mungkin, raksasa ini adalah orang yang paling kuat dan paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Dan bahkan lebih kuat dari King Zi. Apakah ini master kekacauan? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ada seorang ahli yang menakutkan yang tersembunyi di lantai delapan menara Chaos. Tidak heran bahkan kepala klan dari lima klan besar tidak dapat masuk. Kulit emas keunguan yang kamu serap tadi adalah serpihan kulit dari Chaos Master. Roh Batu Leluhur menjelaskan. Sudut mulut lindung bergerak tanpa sadar. Itu hanya sepotong kulit berukuran kuku. Namun, ia memiliki desolation key yang murni. Seberapa mengerikankah guru kekacauan ini? Saat itu, tuanku, leluhur simbol agung. Memiliki total delapan murid. Mereka juga disebut delapan tuan besar. Teman perempuan kecilmu itu, yang kamu sebut Ying Huan Huan, adalah reinkarnasi dari Ice Master. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Chaos Master. Roh Batu leluhur berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Lindung bisa merasakan jejak persetujuan dalam nadanya ketika dia menyebutkan Ice Master. Sangat menakutkan. Lindung menggosok hidungnya. Setelah menyaksikan Aura Master kekacauan ini, dia akhirnya bisa memahami seberapa kuat sebenarnya para ahli puncak dari zaman kuno ini sebenarnya. Lin Dong juga memiliki beberapa perasaan rumit terhadap identitas reinkarnator Ying Huan Huan. Begitu dia benar-benar terbangun, kemungkinan bahwa wanita muda yang cantik dan bersemangat dengan kuncir hitam akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak akan memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Lindong tidak ingin melihat hari itu tiba, peti mati batu yang aku lihat di ruang lava saat itu. Lindong tiba-tiba teringat ruang misterius yang tersembunyi, yang terletak jauh di bawah tanah di pulau roh misterius. Itu adalah master api, batu leluhur menghela nafas. Saat itu, dunia dihadapkan dengan bencana besar. Guru menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara dimensi. Namun, masih ada banyak kimokuat kuat yang tersisa di pesawat ini. Delapan Tuan besar telah berusaha untuk menghilangkan mereka, meskipun mereka akhirnya menyelesaikan masalah. Mereka juga akhirnya membayar harga yang mahal untuk itu. Lindong mengangguk diam-diam, ruang lava misterius itu jelas menekan sesuatu. Kemungkinan master api juga jatuh tertidur nyenyak seperti orang tua Fentyan dari unik Devil Regent saat itu. Mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembali, tanya Lindong ya. Batu leluhur mengangguk dan berkata, "Mereka dulunya ahli puncak dunia ini. Mereka semua telah menembus hidup dan mati, dan mencapai pencerahan dalam reinkarnasi. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka, namun itu akan membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk bangun." Lindong mengangguk diam-diam. Dia telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan sejak dia menyadari keberadaan Yimo itu. Bahkan seseorang sekuat leluhur simbol saat itu. Hanya bisa menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat di hadapan makhluk-makhluk itu. Jika yang terakhir kembali, siapa di pesawat ini yang bisa melawan mereka? Menara Chaos ini tidak memiliki fluktuasi simbol ancestral Chaos. Itu kemungkinan juga telah hilang. Batu leluhur memindai area dan berkomentar. Simbol ancaman leluhur, mata lindung dengan cepat menyala setelah mendengar nama ini. Delapan tuan besar pernah menjadi pemilik dari delapan simbol leluhur. Sang Chaos Master memiliki simbol ancestral kekacauan. Batu leluhur berbicara dengan suara lemah. Apakah ini berarti bahwa ada juga guru yang melahap? Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Ya, batu leluhur mengangguk. Matanya seperti mengingat ingatan yang jauh. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Namun, Aku tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Saat itu, sang guru yang memurut berjuang melawan Yimo tingkat 5 raja sendirian. Jumlah Yimo yang mati di tangannya berjumlah ratusan juta. Sudut-sudut mata lindung bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa grid desolate tablet sedang menekan Yimo tingkat raja. Tentu saja, dia juga mengerti seberapa kuat Yimo dari level ini. Namun, Guru yang melahap mampu bertarung melawan lima dari mereka sendirian. Kekuatan seperti itu agak sulit dipercaya. Apakah level Raja Yimo yang terkuat di antara Yimo itu? Batu leluhur diam beberapa saat. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Masih ada tingkat kaisar di atas tingkat raja. Seorang Yimo dari tingkat itu hanya bisa ditangani oleh Tuan. Untungnya. Seorang imo dari level ini tidak akan terlahir dengan mudah, bahkan di dalam suku imo itu. Kaisar level imo, lindung diam-diam terdiam, tingkat raja saja sudah begitu menakutkan. Seberapa ganaskah kaisar setingkat itu imo? Meskipun aku saat ini terbangun, kamu harus memperhatikan untuk tidak dengan santai menggunakan kekuatanku di masa depan. Nasib dari teman Martin, celestial iblis, kamu itu adalah contoh yang baik. Batu leluhur tiba-tiba memperingatkan, Martin kecil, Lindung tertegun, segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Martin kecil telah menyebutkan bahwa dia dikepung dan diserang segera setelah mendapatkan batu leluhur. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan diri sendiri tubuh fisiknya, dan menyembunyikan roh iblisnya di dalam batu leluhur. Baru saat itulah dia berhasil selamat. Siapa orang-orang itu? Mata lindung sedikit gelap dan serius saat dia bertanya. Imo, leluhur batu bergumam dengan suara lemah. Murid lindung tiba-tiba berkontraksi. Karena beberapa alarm melonjak di wajahnya. Masih ada beberapa Imo yang hidup di dunia ini. Ya, batu leluhur mengangguk dan menjawab. Ada terlalu banyak Imo yang memasuki pesawat ini saat itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dieliminasi. Masih ada cukup banyak dari mereka yang menyembunyikan diri. Mereka pasti akan berkumpul bersama, dan memikirkan cara untuk merobek celah di antara pesawat. Ekspresi Lindung sangat serius. Dia sadar bahwa jika celah dibuka lagi, pesawat ini akan hancur oleh Yimo. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Lagi pula, pesawat ini tidak kekurangan Yimo yang kuat yang telah ditekan tanpa dihancurkan sama sekali. Contohnya adalah Imo level raja di bawah Grid Desolate Tablet. Imo yang lain pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata Batu Leluhur. Lindong sedikit mengangguk. Tampaknya hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke wilayah Suan Timur adalah untuk membantu Tablet Desolate besar benar-benar membunuh Imo tingkat raja. Jika tidak, hal-hal akan benar-benar menjadi masalah jika yang terakhir berhasil melarikan diri. Tablet desolate hebat dan aku milik tuan. Imo itu sangat sensitif terhadap aura kita. Karenanya, ada kemungkinan bagus bahwa kamu akan dideteksi oleh mereka jika kamu menggunakan kekuatan aku. Apalagi dengan kekuatanmu saat ini. Lupakan Imo tingkat raja. Bahkan seorang jenderal Imo akan bisa membunuhmu. Kata batu leluhur, aku tahu. Lindong mengangguk perlahan. Tampaknya dia harus menyembunyikan batu leluhur dengan benar sebelum dia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, batu leluhur mungkin tidak dapat memberinya bantuan yang jelas. Tetapi yang pertama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat kaya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang kurang dimiliki Lindong. Kemungkinan dia akan bisa mendapatkan manfaat besar dari itu di daerah ini di masa depan. Lindong meregangkan pinggangnya setelah memikirkan ini. Dia melirik selaput cahaya yang mengarah ke lantai delapan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena batu leluhur telah dibangunkan, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk terus tinggal di tempat ini. Setelah kepergian Lindong, menara keos sekali lagi menjadi sunyi. Kubu raksasa terus diam-diam berbaring di lantai delapan. Muncul seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.